Waktu pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Ketemu lagi dengan saya, Kang Adi. Ini saat ini saya posisinya lagi ada di Pelangon Klangon yang menurut warga sini terkenal angker seperti itu, saudaraku. Dan saya juga ke sini, kepengen ngebuka mitos bahwa di sini itu ada bahwa di sini tuh ada orang pacaran di tempat seperti ini sakral kayak gini kalau di tempat orang-orang terdahulu pacaran melakukan hal yang senono pada akhirnya mereka gancet dan sampai meninggal pun dikubur pun tetap gancet, nggak bisa dipisahin mayatnya itu nempel seperti itu saudara. dan saya juga akan nanya sama Pak Mali Pak Mali itu yang ngasih tahu saya buat kesini ke pelanggan ini Oke saudaraku kita langsung aja temuin Pak Mali nya. Oke, Oke, saudaraku saya, saya di sini juga sama warga sini dan sama Pak Mali. Pak Mali? Masa. Bang. Yo. ini Pak Mali, Pak Mali uh, pemuda Pancasila. Ya, dari, Kabupaten. dari Kabupaten. Cirebon Kabupaten ya Pak. Nah, ya. ini Pak Mali yang memanggil saya ke sini buat membuka mitos di sini. Bener ya Pak Mali mitosnya di sini itu ada orang pacaran sampai gancet nggak bisa dipisahin ya Pak Mali? Ya, betul sekali. Nah, jadi begitu, saudaraku, jadi makanya saya pengen ungkap bener apa nggak itu orang itu pas sampai-sampai Gancet dan gak bisa dipisahin, atau mungkin karena kualat, pacaran, ukuran-ukuran seperti ini, apalagi pelangon itu terkenal angker seperti itu, saudara, saudara. Oke, Pak Mali oke, siap. Nanti kita akan coba kesana, ke sana, lokasi orang gancet itu ya, Pak Mali ya. ya, ya. Oke, okay. dan saya juga sama warga dan sama mediator saya, Bang saya, udah semuanya ngikut ke sini. Oke, okay, kita langsung aja ke sana, saudaraku. Ya. -saudara. jauh oke saudaraku ternyata saya disambut oleh sosok kocong sosok kocong di sini kelihatan nggak di kamera kelihatan kang kelihatan kelihatan ya di kamera ya oke saya disambut sosok pocong mungkin penunggu sini dan di area sana juga jalan itu jalan di area sana itu jalan banyaklah motor-mobil lewat tapi yang namanya tempat sakral kayak gini tetap lah Oke, saya akan coba berinteraksi dengan dia, tidak tanya. Terima kasih, terima kasih sudah yang saya di sini. Terima kasih. Silakan kamu pergi. Silakan kamu pergi. ini lah Alhamdulillah, saudara-saudara sepotong itu udah mau pergi oke, kita akan lanjutin perjalanan lagi ke sana, kita berikan di lokasinya mungkin entah orang pacaran itu di mana entah itu dia di arah sana ke arah sana saya kurang tahu yang jelas di lokasi-lokasi ini di samping-samping sana itu sering ada orang berpacaran anak muda sih dan sesinya juga alhamdulillah nggak ada kera yang ganggu alhamdulillah mungkin karena udah di izinin dan saya juga datang ke sini saya pamit dulu apa oke okay nanti saya akan masukin mediator saya, saya akan tanya-tanya di sini itu mitosnya seperti apa? Jadi itu saudaraku, bang? Yes. Iya. Oke, kita langsung aja bang. Kita... Coba cari ke sana. Warga-warga ya, awas ya nanti kalau ada apa-apa jangan pada lari ya, ya. Oke okay. kita akan masukin aja penunggu yang di sini Assalamualaikum. Jadi ternyata yang masuk itu orang tua. Keh, bener, kek penunggu di sini. Benernya. Bener, ya. bener nggak, kayak di sini itu katanya ada orang ganjar kesini itu. Kalau katanya bahwa di sini itu ada kesugihan juga, itu bener apa enggak? Bener. Ternyata di sini juga saudaraku, ada tempat pesugihan juga ya maklum yang namanya tempat baik pasti ada tempat sisi yang buruknya. Jadi itu saudaraku. Saya kesini aku pengen buka mitos di sini. Bahwa di sini itu bener enggak? Ada orang pacaran sampai nggak bisa seperti itu. Iya benar, benar. benar Ternyata benar saudaraku kalau di itu ada orang kasaran sampai gancar seperti itu. Ternyata. Dan saya mau tanya, bener apa nggak di sini itu kerah-kerahnya itu jumlahnya itu 99 bener ini banyak kalau lebih. Mas nah, ternyata benar bahwa karena di sini itu seperti yang tadi siang saya keliling di lokasi ini. Saya sengaja nggak ngambil di sana di kali itu karena saya tertarik ke arah sini karena di area di area sinilah orang itu sampai ganjel seperti itu, Mas Dan Alhamdulillah karena di sini juga nggak pada ganggu, Alhamdulillah itu terus. Dan benar kayak kalau setiap malam jumat di sini banyak sejarah di keraton sana. Iya. Ternyata tempat ini itu bisa dibilang dulu juga gua kita itu pernah nyebarin agama Islam di sini. ini dan ada Astaga, oh, oh, oh, ternyata ini yang masuk itu para yang di sini. Ternyata ini ya hey. oh yang lagi sana lagi sana ternyata saudaraku berniat benyak ini penunggu penunggu di sini juga mungkin tak itu arwah seorang atau apa yang jelas kakek juga bilang nggak usah dihiraukan seperti itu dan memang benar yang namanya monyet emang seperti ini dia pasti naik naik ke atas seperti ini saudaraku dan saya pengen nanya ke uh, di pengkolan sana di pelanggon sana itu yang di itu sering terjadi kecelakaan Maksudnya, itu sebelah sayang aja. Mobil sampai orang itu masih ke jurang. itu berarti orang itu mungkin jatuh atau karena kelalaian sendiri, atau gak ngelaksa, atau gimana. pakai mungkin karena di sana itu ada penunggu yang lain juga di saudaraku. Ya, namanya tempat seperti ini pasti ada sisi bagian, ada sisi buruk seperti itu, saudaraku. Saudaraku daripada nanti ribut ribut, kita sadarin satu persatu satu dulu sana, saudaraku. Eh? Sudah ya Aus, aus, aus. Tunggu, oh bilang Eh, sekarang kau. Peran. masih masih masih ada satu, satu? aku lagi pengenan lagi ya. Cepet, ya. eh. itu monyet-monyet itu penunggu di sini juga ya, Ia, iya. dijang -dijang, dijang. Diri, saudaraku yang namanya kerak itu emang susah, sampai capek. Terus berlatih. oke. Ya ternyata benar kalau di sini itu ada orang ganti karena di sini juga tempat buat juara juga ya kayak ya, buat juara juga, cuman dikotorin oleh hal, sama orang sebiliter orang lah, waktu itu saudara, pokok apalagi sama anak muda yang belum tahu bahwa tempat ini itu tidaknya tempat petilasan seperti itu, janganlah dikotorin seperti itu, buat pacaran apalagi buat berbuat cina seperti itu, benar ya kayak. Dan alhamdulillah banyak juga udah saya sadarin, saya udah saya tarikin. Tapi entah ada yang bangun warga juga. Oke, akan saya sadarin lagi kakek ini. Sebelum tidur. Iya, Kak. Ya Hadiahnya apa itu, Kak? Bendera. Oh. Oke, seraku, tadi ternyata di sana itu ada benda pusaka, dan kakak ini suruh saya ngambil ngambilnya buat kenang-kenangan seperti itu, Kak. Dan insyaallah akan saya ambil seperti apa benda hmm. pusaka itu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Hmm. Silakan Kakak pergi pergi sendiri, karena saya juga tenaganya udah habis saudaraku silahkan kek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kita sadarin dulu biar bangun saya. Oke, okay, Saudaraku, pokoknya kita akan langsung aja ke sana, menuju ke sana. Ya. biar ini sebagian warga sini yang ngurus juga dan ada Bang Mali juga yang nanti ngurusin. Oke, hey, kita langsung aja ke sana. Buruknya. Hmm. itu juga nunjukin ke sini, nunggu saka itu. Ada di sini, ini akan saya deteksi dulu. Lebih satu di sini. ternyata energinya lumayan cukup besar, energi cukup besar. kan saya coba lagi. ini lumayan sulit juga untuk diambil baik itu bila seperti apa bikin energi saya juga udah lumayan habis tadi buatnya dari orang-orang warga sini ikut juga dan akan saya coba lagi aku Asto Bro Dim, Cukup rumit untuk mengambil bentuk pusaka itu Mungkin karena energinya terlalu besar Atau mungkin kodamnya itu isinya Mungkin udah ratusan tahun Mungkin akan saya lihat dulu Apa bentuk pusakanya Itu pusakanya batu Kelihatan? Kelihatan nggak Kelihatan enggak? seperti pancawarna seperti itu ini ya, ya ini ini memang benar batu pancawarna dan alhamdulillah saya dapat kenang-kenangan dari pelangon ini kenang-kenangan batu seperti ini alhamdulillah dan akan saya bawa pulang oke saya akan temuin lagi bang Mali dan tutup sampai di sini assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ya, selamat datang di hotel kami. Ada